Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia salam bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rifle, Kediri, Jawa Timur oke sahabat bediler, dimanapun kalian berada semoga sehat selalu ya sahabat bediler dan kali ini saya sedang berada di area gudang senapan angin di Jaya Rifle dan kali ini spesial banget saya akan mengulas senapan angin gejluk DWP Fusion yang barusan datang langsung dari pabrik ya sahabat pediler. Nah, di samping saya ini ada berbagai jenis senapan angin Gejluk DWP Fusion. Ini spesialis barang baru ya sahabat pediler. Nah, ini ada berbagai macam varian popor ya sahabat pediler. Nah, yang paling kanan sendiri itu ada senapan angin Gejluk DWP Fusion 2260 dengan popor gamo hitam. Kemudian yang kedua ini ada senapan angin Gejluk DWP Fusion dengan popor gamo kamuflase ya sahabat pediler. Dan untuk yang paling kiri ini ada senapan angin gejluk DWP Fusion dengan OD2260 dengan varian popor custom full hitam ya sahabat pediler dan kali ini saya akan mengulas salah satu dari senapan angin gejluk DWP Fusion yang barusan datang langsung dari pabriknya ya sahabat pediler nah kali ini saya ingin mengulas Uh, ini senapan angin gejruk DPP Fusion dengan OD 2260 dengan varian popor custom full hitam ya sahabat bedirer jadi seperti ini untuk tampilan senapan angin nah jadi untuk senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil sedang maupun besar tetapi untuk senapan angin ini khususnya lebih cocok digunakan untuk big game ya sahabat bedirer jadi untuk hewan-hewan besar saja power yang dihasilkan pun sangat luar biasa mantap nah untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga mulai dari 1 jutaan ribu rupiah sahabat bidra sudah mendapatkan senapan angin gejluk DWP Fusion Big Game dengan power yang luar biasa mantap nah untuk uh, pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa gejluk ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan 2500 PS Iya sahabat bedilan dan untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini mampu menghasilkan hingga 1100 fps. Dan untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer ya sahabat pediler. Jadi manometernya terletak di bagian bawah popor senapan angin Nah untuk manometernya sendiri sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin kemudian untuk popor dari senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut kuat dan juga kokoh kemudian untuk di belakang popornya juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu jadi penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan berburu ya sahabat bedila dan untuk grendelnya pun ini terbuat dari bahan baja pilihan yaitu menggunakan Sistem putar tarik hingga 5 tarikan saja ya sahabat bediler Jadi semakin banyaknya tarikan maka semakin besar pula uji power yang dihasilkan ya sahabat bediler Oke sahabat bediler mungkin itu saja untuk ulasan senapan angin yang barusan datang langsung dari pabriknya Nah mungkin dari senapan-senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik Dan untuk harganya sendiri bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Dan bagi sahabat bedil yang berminat apapun ingin tahu harga secara full setnya dari senapan angin ini bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Ideal. Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bedil. Oke sahabat bedil untuk mendukung channel YouTube ini jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru putar senapan angin dari Jaya air Level. Oke, sahabat Bro, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam pedilet.